Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Reza Di channel Reza Adiluhung. Guys, pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan informasi Tentang Jadinya bencana Longsor di Bukit Mendulum. Tempat kita bikin konten Via Verata Beberapa waktu yang lalu? Baru minggu yang lalu lah atau dua minggu yang lalu cuplingannya ada di sini ya ini teman-teman masih ingatlah. kita bikin konten di sana kita ngobrol-ngobrol di sana kita ngopi di sana titiknya sama persis dan sekarang hancur jadi dari informasi yang saya dapat kalau ada salah mungkin sekitar dua hari yang lama. Malam ini ini hari ini malam Rabu dan kejadian malam Senin berarti tanggal eh, tanggal 26 September Atau 27 lah. Ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Itu terjadi bencana tanah longsor. Batu-batunya itu saling jatuh bergesekan sampai menimbulkan percikan api. Guys. Sampai menimbulkan percikan api dari yang saya dapat dari media sosial. dari dan itu longsoran itu meluluh lantahkan tempat konten kita waktu di Villa Ferrata, coffee shopnya juga pondok pondokannya waktu kita ngobrol dengan Mas Agung Mas itu dan Mas siapa, Mas Eka Mas Eka ownernya Ferrata juga tempat saya persis duduk persis berdiri waktu menyampaikan apa narasi di sana juga hancur nanti kita coba lihat video-video uh, yang ada di internet yaitu, entah itu medsos atau apa, nanti kita coba lihat dan akan kita tayangkan dan tentunya dengan uh, kita sekarang semuanya yeah. oke, okay. kita lihat bareng, bareng ya nah, ini Satu hari yang lalu, satu hari yang lalu, satu hari yang lalu. Radar Tegal, objek wisata Taman Rancah Bukit Mendem longsor. Tulisan ikon Pemalang. Nah, ya. Apa ini Surabaya Raya. Leader video ngerinya longsor batu Gunung Jimat. Nah, ini yang dari radar tegal.com, objek wisata Taman Rancah Bukit Mendem longsor. Tulisan ikon Pemalang 1,7 miliar rusak. Ini ya. Dari waduh Ini dipublis tanggal 27 September 2021 Kemarin publisnya ya Kejadiannya ini tersatat longsor terjadi pada Minggu 26 September malam pukul 19.30 Bersamaan dengan hujan deras Innalillahi wa innaillahi roji'on kemudian ini yang dari zona surabaya.pikiranrakyat.com beredar video ngerinya longsor batu gunung jimat hancurkan fasilitas wisata Aduh, mengerikan sekali ya di berita tersebut disampaikan hingga saat ini belum diketahui penyebab longsor di gunung jimat namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Kemudian ini sama dari pikiranrakyat.com, sinar jateng ya, sinar insiden guguran batu di Gunung Cimat Mendelem akibatkan wahana dan fasilitas wisata alami kerusakan, taman rancah itu. Kemudian kita coba cari videonya di YouTube ya, bukit Mendelem longsor, ya ini ada beberapa ini dari TV Pemalang, channel TV Pemalang. Terus terlihat tulisannya jadi, jadi pelang, manya hilang. Telah terjadi longsor, batu lepas dari lereng bukit mendelam sebelah barat. Tepatnya di atas wisata Taman Renca Batu menimpa huruf MA pada tulisan PEMALANG Kejadian ini sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat Pada tanggal 26 September 2021 Suara terdengar gemuruh sampai radius 8 km Longsoran batu menimpa beberapa wahana Taman Rancang Dihimbau untuk masyarakat sekitar bukit Bendalem untuk waspada bila mana ada longsoran atau pepatuan yang lepas dari atas lereng Kita coba cari lagi dengan pencarian Taman Rancah Longsor Nah ini kita lihat yang apa ini channel kokwes 93 <SILENCIO> Nah itu bisa kita lihat ya Itu lokasi Waktu kita bikin Konten via Verata Pemalang itu. Titiknya di sekitar situ sama Sekarang berantakan hancur. Ya Ini musibah ya guys Balik musibah pasti ada Pikmah yang kesan Yang memang harus kita Renungkan bersama kita urut Kreatin ya oke demikian tadi sudah kita saksikan bersama beberapa video-video yang kita lihat bersama tadi dari sumber dari beberapa sumber ada di internet jadi saya dan teman-teman dari uh, detapan studio channel youtube reza diurung turut prihatin atas kejadian uh, longsornya Bukit Mendel yang juga menimpa ke Taman Rancah. ya bersyukurnya tidak ada korban jiwa di sana teman. tapi kita juga turut prihatin karena Taman Rancah uh, ia dalam tanda petik perak orang ya. termasuk via Vera Shop-nya juga di sana juga semoga uh, apa owner maupun pihak via Vera Coffee Shop itu bisa segera bangkit bisa kembali membangun usahanya dan supaya UMKM tetap cek tetap semangat, Taman Rancah hmm. oke, okay, terima kasih sudah mengikuti video ini dan tolong tetap ikuti channel Youtube Desa Luhung jangan lupa subscribe dan tolong like video ini dan bagikan juga kepada teman-teman semuanya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh